Ini, ini sih? Belum sadar Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau bikin video prank Omet TV lagi. Lihat diri sendiri di Omet TV yang part kedua. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, kalian bisa tonton dulu di atas Oke, okay. uh, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke, okay, langsung saja kita mulai videonya Cepat. Kita dari mangsa guys Aduh, sorry pak, sorry pak He? Coba ini temen gue ini Coba dia iya lagi Sorry, sorry Sorry ya, bro Ya. Masuk ya. tahu sih? sadar <laughs> Halo. Hahaha Kita lanjut guys Halo Halo sangkuri, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jadi diri sendiri. diri <laughs> <Mau>, Bang, keren, keren, Oke, oke, Oke. Oh, aku bisa sih Ayo, ini. Ayo, ini. Ini Ini Ini Ini tadi kan ini mau di mana lu sampai? lagi guys? mau pojil nih? baru guys. Halo. Ya. Oke. Oke. Oke. Oh ini sendiri ya. Itu. Ada orang di belakang. Tadi di belakang apa sih? Kayaknya lagi Nah, ini ukti guys iya yeah, iya yeah, iya yeah. langsung, langsung lagi oke okay, ini bang jago ini yeah. langsung sadar kalau ini Cewek bukan ya? Wah, sini. Oke, okay guys. Mungkin video cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, okay, semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Semoga kalian semua sehat selalu. See you in the next video.